Assalamualaikum, mama. Waalaikumsalam Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setar satu surah Masya Allah Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, ma? Oh, Rara juga Udah hafal banyak hadis Alhamdulillah, Rara hebat Jangan gerak. Ayuh. Jangan gerak. Ayuh. Jangan gerak. Ha. <tose> Hah. Antanaka! Eh. <tose> <tose> Bedekan. Bedekan. <tose> nakal, Nusa, anta juga kan gak sengaja. mainan kesayangan Nusa kan rusak, nakal. Hmm. <tis> <tis> <tis> mm -hmm. bat di jangan diulang lagi anta. kan sa, hmm? letak dok bola kaljana. janganlah kamu marah. eh, niscaya bagimu surga. gak bisa, Nusa tetap marah. Itu kan hadiah dari Abah Rokit langka Hah, hmm. Masih marah nih Kan Nusa sekarang tiduran deh Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur Masya Allah Nusa Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah Niat adikmu itu baik Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Hasto Iya nusa maafin deh. Nusa nggak mau marah lagi. Uh dasar kucing gembur, Nusa kudu aja deh Jangan